Halo teman-teman Youtubers dan juga penonton Youtube Kali ini aku akan cerita sedikit tentang Youtube Verified Channel Kalau teman-teman pernah berkunjung ke satu channel Youtube Kemudian di sebelah nama channelnya ada Tanda kecil, kayak seperti ini ada cek Mengatakan bahwa akunnya terverifikasi atau verified Kemudian di Youtube Creator Blog bulan ini, September 2019 ada yang baru nih, tampilan baru disitu menyatakan bahwa ada YouTube Creators Verified logonya tetap sama menggunakan tanda cek kemudian ada juga YouTube Artists Verified sini yang di bawah dia menggunakan simbol seperti ini musik simbol atau eighth note yang menyatakan dia artis terverifikasi Kenapa sih aku tiba-tiba ngobrolin soal uh, verified channel? Karena ini uh, dua hari yang lalu uh, aku dapat email surat cinta ceritanya <laughs> dari YouTube Creators yang menyatakan bahwa ada peraturan baru tentang verified channel dimana channel aku tidak memenuhi syarat lagi dari peraturan yang baru itu sehingga awal bulan Oktober bulan depan, channel aku akan tidak lagi menjadi verified. Di sini ada informasinya tidak lagi menjadi verified. Kemudian kalau ingin naik banding, appeal di situ. Eh, di sini ada satu form yang bisa diisi. Kemudian menyatakan eh, kenapa apa yang harus dipertimbangkan untuk tetap menjadi eh, channel terverifikasi karena penasaran aku cari di internet nih ada banyak gak sih orang yang sebetulnya komplain hal ini gitu karena aku rasa karena aku jarang menggunakan uh, YouTube belum punya banyak video di YouTube maka aku pikir ya situsnya YouTube aturannya YouTube ya mau gimana lagi kalau dia mengubah peraturan kan uh, cuman sekedar numpang aja nih di situ gitu ternyata orang-orang banyak juga yang nulis di media sosial maupun di uh, channel yang mereka membuat video tentang verified channel ini uh, ada beberapa yang komplain kenapa nih uh, YouTube mengubah peraturan dan lain, lain sebagainya ini email dua hari yang lalu kemudian sehari yang lalu ternyata ada email lagi nah sesuai dengan yang tadi aku cari ternyata orang-orang banyak yang komplain ke YouTube. Di sini dibilang bahwa ya YouTube mendapatkan feedback dari komunitas. Kemudian orang-orang banyak yang ya sedih, ya marah, frustasi atas peraturan baru ini. Makanya YouTube akhirnya buat kebijakan baru lagi bahwa yang pertama kalau sudah ada verified page verified verification badge-nya ya boleh tetap dipakai gitu. Jadi nggak perlu mengajukan banding lagi. Yey. Jadi semoga bulan depan uh, channel aku tidak hilang logo, -logo verified-nya. Buat teman-teman yang penasaran uh, gimana sih dapat verified badge, di sini di bagian bawah dia menjelaskan lagi kriterianya. Pertama harus mencapai 100.000 subscriber itu menjadi syarat utama jadi buat teman-teman yang sekarang membuat konten YouTube tetap semangat untuk mencapai 100.000 subscriber dari situ dia akan mempertimbangkan apakah ini real kreator kreator beneran brandnya beneran tidak e, mengcopy dari yang lain kemudian channelnya aktif dan juga publik baru dapat verified jadi buat teman-teman e, tetap semangat dalam membuat konten YouTube Semoga segera mencapai 100 ribu subscriber. Good luck!